Hello dan Assalamualaikum bersama saya Sofone Dan kita kembali semula dalam React. Hari ini kita akan react Agent Ali season 3 episode 4 Tanpa berbuasa, jomlah Kita tengok Maaf Datuk Tapi at least At least untuk pinggiran lah Eh, Nanti dulu Datuk Apa kata kita sambung lepas saya selesai nanti Saya akan terangkan semuanya Kamu akan nampak Tiada apa yang perlu dirisaukan Ya, kena ada penerangan lah baru paham kan Tak Datarlah vibe vibe tadah tak berapa tak berapa nak ada ni. Belum <tos> lagi maynya. Ha? Kau dengar tak? Dia pun tak tahu dia nak baik weh. <tos> ha, ai eh, batu api betul. Tu geng. Dia kacau kau, dia kacau kita semua. Yalah, oh. tapi tak perlulah kau kan. Jangan risau. Buat batu ada. balas batu. Si orang ada. Ci. <tos> apa benda itu yang hantu. Loh. No? Dia orang prank tadi kan, ah. Ya? gue juga. Tuh, no, dia orang prank ke? Lo? Kenapa pun aku geruau je weh. Eh. <tos> <tos> apa benda ni? <siak? tos> <tos> <tos> <tos> wah dia boleh Kevin Flash jadi T-Form and... eh? Okey, dah berlaku apa-apa eh? Cepat guys. Ya, kayar lampu. Ya, yeah. aku dah agak dah. Moon Penangkat punya suara ingat kan hebat sangat. Jadi, gimana kita balas mereka? <laughs> lah, ni balas-balas ke file episode dah ni. Tunggu masa je. I guess. Bunen ni patut ada kat sini ke? No. Oh, ada orang. Oh, no. no. no. no. no. no. Ada orang sabotaj. Tak jumpa lagi ke? Ya... Aroh pun sama juga Aroh? Rosak juga Aroh. Kenapa? Seletip ke apa? <Gülüyor> Kenapa dengan makanan? Oh... Ada orang conteng eh ah. Alamak Apa apa pandang? Siap apa pandang ni? memang betul-betul agresif eh huh. Makanan dia ke apa? Budak sa. Eh. Aduh. Oh, balik ud di sana. Cepat. Ni ke bagi gerendel ni? Hai, habis dah ni. Oh, 조못 boleh. Habilah, habilah. Puthent! Memalukan Mana boleh baling-baling Jurang -baling. yang mula dulu Baduli apa Korang semua sama-sama Ejen -sama mata Macam mana nak lindung cyberaya Kalau masing-masing perangai Macam something Kau ingat mama jadi juara dulu Sebab main-main macam ni ke Oh, Kena ingatkan lah kan Kena serius sikit lah Sebab apa A RO dia kan Itu kau pantang kan Kira macam kau hina kan No dia more Mr. Naisu Kai. Oh, akan berhadapan dengan droid mata. Tapi hati-hati, droid mata kali ini tidak seperti yang kamu Oh, setiap elemen eh. Mereka telah di-upgrade untuk menjadikan arena lebih mencabar. Objektif kamu adalah untuk menawan capture point dan kemudian pertahankannya sehingga masa tamat. Apa ah, aura oh! dia? Ooh! Dia pakailah scal. What? Dia bersatu dengan Ron. Nice. Okay Dia ya, invisibel laju. Oh, sangkut? Oh ya Rudi punya ni. Tetelkan. Yap. Nice one. Cara individu mengikut bilangan droid yang kamu tumpaskan. Oh, bukan timbuhlah. Markah terendah akan disingkirkan. Oh, tersingkir, sekali tersingkir. Hmm. Kita kenalah halang dia orang. Aku tak perlu buat apa-apa selain fokus pada pertandingan arena. Ya, ni fokus Alisha punya mentality lah. Alisha. Alisha. Tamatlah prank-prank ni sudahlah Wah, eh. oh, Alisha dengan bo Nice way. Okay. Baru dah nampak weapon dia. Oh, Lisha. macam overload eh. Ui, ditembak. Do aim. Okay. Game to Siri. Team ah. Im Kim oh dia bergaduh sama siri apa ni kai? ish, ni yang kacau lah Ali. tapi kenapa Kim? Oh ah, sudah apa dia apa dia orang tengah buat ni? bergaduh sama siri pulak masing-masing kita tolak markah lah jok untuk campur ah, sudah. <tuk> hah sudah hah datang dah tepi Oh dah kena kat tangan dia Tak boleh apa lah kan ha. Tak boleh control ha. Tapi kenapa Oh my god Kenapa macam ni ha, Datang dah karya Dengan kat dia ha, Jam dah Datang dah ha. Biar dia settle kan Habis semua dia kontrolnya. Haa tapi kat sini aku rasa salah ni lah. Apa geng-geng uh, Cyber Raya ni? Penecep. Kurang. Tapi orang macam tak stop lagi eh. dah. Ping <tuk> dua dua Ikaw popular untuk menghina pertandingan ARE. Oh, sebab dia ni tembak berjau. Permainan tamat untuk kamu semua. <tuk> Rasanya Ali yang tak sabotaj kan Dia fokus Dengan Alisha I guess Ali come on Mungkin Kim boleh tolong oh, diguna Dia guna dia punya ni lah ya? Elektromagnetik Yay! Kau cakap ada potensi Bukan kontrol dia punya weapon je Boleh kontrol ni juga Apa-apa dia oh, oh, Elektromagnetik Sama-sama Okay Oh, datang kau Semua kaptel-kaptel lawan Awak boleh lontas sepihan robot Oh Okay Oh, disuruh Ali ahli baling sepihan robot Apa lagi ni? Guna Woo! Ada orang protect Oh, karya protect Okay Hebat serangan Ish tak boleh. dia akan okey. Ooh, top 3. Pas serangan ke atas perdana. Satu dunia boleh nampak Oh, ni movie hari. movie. Pimpinan yang lemah buat kita makin terdedah dalam ya. zaman. Dia punya Tapi tempat utama kena serang. Akan mengubah semua tu. Dengan hubungan yang saya jalinkan, kita boleh dapatkan sokongan daripada international Diplomatik. Siapa siap? yang kita boleh percaya? Eh, bukan kamu yang lagi tahu. Hmm? Saya rasa tak ada bezanya dengan kamu punya uh, program ejen muda antarabangsa. Oh, saya tahu. Setiap perubahan ada cabarannya. Tapi saya pasti, bila dah berjaya nanti, tiada siapa yang akan berani menentang saya berdaya. Oh... Still... Still aku rasa... Big dream okay, Tapi kat sini yang dia, dia nak cakap adalah Dia nak buat Apa perhubungan dengan Orang luar negara untuk Nak nak pastikan cyber raya dia jadi paling kuat sekali uh, Dia menggunakan mungkin Apa kepakaran teknologi orang luar Sikit tercampur dengan Kepakaran dalam cyber raya Buat something yang lebih hebat uh, Lepas tu mungkin Dapat uh, Apa Pertolongan Dapat pelindungan Macam tu lah lebih kurang Tapi rasa macam terlalu besar sangat lah Dia punya Impian dia Tapi apa pun Itulah dia uh, Episode 4 uh, Agent Ali Season 3 Episode ni memang Kita boleh tengok Yang Diorang ni tak serious Diorang main prank-prank semua First Yelah kan Aku rasa ni episode filler je Sebab tu Kita punya ketua-ketua Kena turun lawan juga kan And then Sekarang yang tinggal top 3 Ali Kim dengan Alicia je So tak apa macam ni kan So kalau korang suka dengan reaction ni Macam biasa uh, Korang boleh like Jangan lupa untuk subscribe juga Kita akan jumpa Di video akan datang Untuk episod akan datang Assalamualaikum Dan bye-bye